Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, kembali di TV Hadir untuk mengabarkan informasi terbaru dari Bunda Lesti Kejora dan Abang El. Persahabatnya.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 arus percakapan pesan whatsapp persahabat ya Ini tentang Bunda Lesti yang dirawat di rumah sakit Untuk Bunda Lesti Kejora benar sekali Persahabat yang dirawat di rumah sakit Tepatnya di rumah sakit Bunda Mudah-mudahan Bunda Lesti cepat pulih, cepat sembuh, cepat sehat Dan semoga selalu diberikan kekuatan dan kesabaran Pasti warga Konoha ini menangis banget ya Mendengar dan pastinya melihat Bunda Lesi Kejora harus dirawat di rumah sakit Kita lihat juga bersahabat di gambar berikutnya Ini ada postingan dari Teknofi Sebagai saksi juga Teknofi bersahabat Menuliskan sebuah kalimat Patah hati terhebat itu kalimat yang diposting oleh Novi di laman akun Instagram pribadi miliknya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Rasa Anuskal Al-Fatih26. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Bukan cuma menyakiti Lesti. Bukan cuma menyakiti kalian orang-orang terdekat. Dia pun menyakiti hati kami semua. Ini keren banget kalimat captionnya, Morsahabat ya. Emang betul sekali Bukan hanya menyakiti Bunda Lesti, bukan hanya menyakiti orang-orang terdekat Lesti Kejora Dia pun menyakiti hati semua orang, terkhusus pecinta Leslar Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Dari akun RNAR56568 mengatakan, ya sakit banget Barusan aku nonton vlognya yang terbaru Nyesek masih nggak nyangka sama pilar Masa sih setega itu manggil selalu sayang Sayang ya Allah setega itu Sambil emotnya sedih persahabat Ada juga persahabat ya dari akun Instagram Ellen RL 33 mengatakan di kalimat komentar Fatih kamu lagi ngapainnya sehat-sehat ya anak saleh gantengnya bunda masya Allah semuanya kangen sama abang Yang doakan yang terbaik ya buat keluarga lesti mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan semoga permasalahan ini cepat terselesaikan Amin dan kita lihat juga bersama ya. dia. Tentunya banyak sekali dukungan dan support yang diberikan dari sahabat-sahabat artis Di antaranya yang pertama ada Virus Arapik yang 2 jam lalu memposting foto bareng Bunda Lesti Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Dede yang kuat ya, kenal Dede dari pertama kali Dede main sinetron, awal karir Dede banget Kita satu judul bareng, setiap mau ketemu selalu nggak jadi karena kita sama-sama baru lahiran dan punya bayi Dede mau jenguk kakak lahiran tiba-tiba nggak -tiba jadi karena Dede mendadak harus lahiran juga. Sekalinya ketemu sama Dede sama Mama sama Baby L, eh malah nggak sempet cerita banyak. Yang kakak tahu Dede bahagia, kakak udah tenang banget. Ini kalimat. Caption yang dituliskan Dan lanjutan juga Tiba-tiba kaget banget Seharusnya semalam kita ngisi acara bareng Dede tiba-tiba nggak -tiba bisa dateng Dan kakak dengar berita nggak enak Di hari itu Masih berharap semua itu nggak benar Karena menurut kakak Laki-laki sejati tidak akan melakukan kekerasan Dan berlaku kasar terhadap wanita Apalagi wanita yang dicintainya Dede wanita kuat ini bentuk support yang diberikan dari virus Arafik untuk Lesti. Berikutnya juga persahabat disimak di unggahan Kak Sandy Purnama Sari. Mengunggah foto bareng Bunda Lesti juga persahabat ya. Dan ada sebuah kalimat, dedek semangat, Lesti kejora senyum lagi. Masya Allah, begitu banyak doa, support, dan dukungan yang diberikan. Dan berikutnya dari Bunda Inul. Bunda Inul pun lima jam yang lalu memposting foto bareng Bunda Lesti dan kita lihat bersama di kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Bunda Inul. Anakku sayang, jangan pernah merasa sakit hanya karena tamparan orang lain yang cuma bikin merah dan luka kecil. Karena proses menjadi orang hebat, itu banyak fase yang harus dilalui. Saat ini sudah dimulai genderang kompetisi hidupmu. Bagaimana kamu harus siap menghadapinya, apalagi kamu berhadapan dengan sosok yang membuat kamu memiliki bayi ganteng sekarang dan sudah pernah jadi bagian dalam kisah cintamu. Anakku bunda yakin. Sekali dari awal bertemu denganmu, kamu adalah pilihan hadapi rasa sakit itu Terlalu murah, terlalu remeh, dan naif jika kau sampai turunkan harga dirimu Berkorban demi dia yang tidak sayang pada muda Bunda paling benci dengan lelaki atau pria atau suami yang suka main tangan Artinya ini sudah penyakit, tidak ada penghormatan dan penghargaan kepada perempuan apalagi istri Bunda terlalu sayang padamu. Meski jarang bertemu, selalu mendoakanmu. Ini masya Allah, luar biasa! Hadapi, jangan lemah. Masih banyak yang sayang padamu. Tenanan iki sayang. Coba, seumpama benih pitik, wista, nenek, nesate, sayang. Kalau tahu kamu dibanting-banting, rauslah bapak ibumu. Ono aku tak rewangi ngamplang katanya itu persahabat Ini bentuk dukungan pembelaan dari Bunda Inul Kepada Bunda Lesti Kejora Kita meletaskan air mata Melihat kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Inul Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat ya Ada lanjutan kalimat I love you anakku sing kuatnya Lesti Kejora fix Unfollow bojomu Maaf Bunda gak respect Wow bunda Indu langsung unfollow Rizky Bilar nih persahabat gara-gara tentunya menyakiti bunda Lesti Kejora berikutnya persahabat Indra Bekti pun mengunggah foto dengan BBL dan Lesti namun kita juga selva kalimat caption yang dituliskan oleh Indra Bekti situ dikatakan untuk dedek Lesti Kejora ikut merasakan apa yang kamu lagi rasakan saat ini sudah pasti nggak mudah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 Semoga idola kesangan kita baik-baik saja dan semoga idola kesangan kita semakin banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti Kejora. Berikutnya juga bersahabat ya. Di sini ada potret terbaru yang kita dapatkan kabar Abir ini baru selesai menjenguk muda Lesti di rumah sakit persahabatiyah diwawancara oleh wartawan tentunya Abir Ramzi dengan memberikan tanggapan dan komentarnya, persahabat ya, ini luar biasa. mudah-mudahan kabar baik selalu kita dapatkan dari Bunda Lesti ya. sudah tentunya dikabarkan bahwa Bunda Lesti Ciora lagi dirawat di rumah sakit dan terlihat banyak sekali orang-orang terdekat Bunda Lesti yang menjenguk ke rumah sakit langsung, termasuk persahabat ya Abi Ramzi. Yang baru saja selesai menjenguk Bunda Lesti di rumah sakit masya Allah. Kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya Ini ada tentunya info bahwa ada vlog terbaru di Leslar Entertainment Dan tentunya persahabat ya seperti ini vlog terakhir di Leslar Entertainment deh persahabat ya Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan kita baik-baik saja ya Tetap support yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora kita tentunya salpon juga kalimat komentar di postingan ini. Dari akun Lucy Trisnawati123 mengatakan, ekspresi dede udah kelihatan di sini, katanya tuh. Hingga ada jawaban juga dari Cinemark 78. Iya, mereka nggak kayak biasanya. Kayak canggung. Lesti lebih banyak diem dan pas Bilar ngajak ngobrol, Lesti ngalihen pandangannya kayak nggak mau natap Bilar. Wow, ternyata saat vlog, Makan malam bersama, persahabat ya. Tentunya itu sudah terlihat dari ekspresi lesti kejora, persahabat ya. Dan kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya di IG As pecinta Lesa Fati. Ada sebuah kabar juga yang kita dapatkan terbaru. Tadi lengannya bergeser. Terus info lagi sekarang kerongkongannya dedek yang bergeser. Emang dia salah apa sih sama lu? Kurang kayak hidup lu setelah mendapatkan dia. Kita mendapatkan info dan kabar bahwa pertama, itu lengannya Bunda Lesti Kejora bergeser, makanya harus dioperasi. Dan sekarang kita mendapatkan kabar juga, kerongkongannya Bunda Lesti yang bergeser. Ya Allah, kuatkanlah idola, tentunya mudah-mudahan Lesti selalu diberikan kekuatan kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya, persahabat, ya, doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti. Yuk, sama-sama berdoa untuk kesembuhan Lesti Kejora.